serta klik tombol notifikasinya prasahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah prasahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada... Tentunya kabar spesial, bahagia untuk kita semua para fans warga Konoha Acara Cinta, Abdi Leslar, di TV kemarin ini Alhamdulillah persahabatnya ratingnya semakin naik Walaupun sedikit persahabatnya berbeda dengan minggu yang lalu Persahabatnya perhatikan tuh minggu yang lalu Untuk minggu ini Alhamdulillah bisa naik persahabatnya Alhamdulillah, mudah-mudahan saja selalu tentunya diberikan kelancaran dan selalu memberikan karya-karya terbaik nih dari Leicester Entertainment untuk kita semua selalu untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Unggahan ini diunggah kembali oleh akun sahabat.ing underscore Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan juga dalam postingan tersebut Alhamdulillah, wa syukurillah, naik walaupun sedikit demi sedikit Dengan doa dan support dari kita insya Allah Leslar Entertainment akan tumbuh besar dan sukses Amin Amin kemahal sahabat, ya doa baik, wajib kita aminkan Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap selalu solid Mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita banyak tanggapan banyak dibanjiri komentar juga dalam postingan tersebut yakni dari akun suami saya asli Anskar Padang mengatakan Alhamdulillah bismillah mudah-mudahan minggu depan bisa naik lagi Padahal banyak yang ketinggalan nggak tahu kalau pindah jam tayang tuh persahabat ya, Alhamdulillah meski banyak yang nggak tahu pindah jam tayang Alhamdulillah cinta berdilai selar Tentunya sedikit demi sedikit naik ratingnya persahabat ya Yuk selalu kompak dan selalu solid Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada info juga nih untuk kita semua Soal Lesti dan Rizky Bilar Yang akan tampil Di acara Sofi 11-11 persahabat ya tuh Kita lihat aja nih Diunggahan ini persahabat ya kakak Bilar Dan diulis kejuara ini cute banget yang saat iklan Sofi Masya Allah Selalu membuat kita baper bahagia Iklan aja mereka tampil sangat kiut Apalagi tentu mereka tampil Tentunya di dunia nyata persahabat ya Luar biasa Alhamdulillah persahabat ya Tentunya dukungan kita mudah-mudahan henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Bilar Kakak dan Lesti Kejara tuh Menyampaikan bahwa karena Ada kita bertiga nih di acara Sopi di Excel 11.11 11, persahabat ya. yuk mudah-mudahan saja acaranya lancar dimudahkan jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewat dicatat tanggalnya persahabat ya. tentu tanggal 11 bulan 11 TV show, Sofi akan menghadirkan Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari Bang Ben Kumbang Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto Keren banget ya yang duduk di atas kursi Momen ketika dari negara Turki Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat luar biasa yang dituliskan dalam postingan tersebut Oleh Bang Ben Kumbang Yang terlihat oleh mata tak selamanya jadi kebenaran Yang tertutup pandangan tak selamanya jadi air perbuatan Sudut pandang mungkin terlihat indah tapi Jangan Terlupa Sepasang Mata Lainnya Jangan Punya Cerita Sepasang Mata Lainnya Juga Punya Cerita Katanya Tuh Persahabat Ya Luar Biasa Kalimat Caption Yang Dituliskan Oleh Bang Mensi Kumpang Persahabat Ya Tentu Dalam postingan Tersebut Salpok Bangga Sama Komentar Yang Diberikan Dari Para Fans Lesti Dan Bilar Ada Dari Akun Lesti Bilar Anusker Video Mengatakan ini masih bagian momen ada yang cimewu kan bang di kursi itu kata tuh. Kita <laughs> semua pastinya masih menunggu cidukan vitamin manja Momen di Turki persahabat ya Pasingan cidukan vitamin dari idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari akun tiktoknya kakak bilar ya terlihat tuh Masya Allah luar biasa banget persahabat ya di tiktoknya kakak bilar mengunggah sebuah postingan video Jadi riski bilar ini tampil eksis, tampil ceria dan tampil sangat keren banget persahabat ya <todoh> Masya Allah Vibusnya memang luar biasa seperti orang Korea Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberikan kemudahan Apapun yang dilakukan oleh kakak Rizky Bilar Kita pun masih menunggu count di hari kedua karantina di persahabat yang mudah-mudahan ada kabar baik, kabar bahagia, serta vitamin-vitamin yang disuguhkan hari ini Tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi cidukan vitamin manja dari idola kesayangan kita Tidak lain tentu Lesti dan Rizky Bilar dinilai informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh